Opris oh, Manado GSC GSC Pemuda GSC untuk memeriahkan karnavalan Kalisari, Sare Inti kanan Pesantren Asariah Kapan rencana Besok hari Sabtu tanggal 21 jam 8 pagi sampai selesai ya Sampai selesai Bosku I ceritane iki apa koe ceritane ceritane Gawe, pangeran singgasana, pangeran adipati keling. Misalkan, pangeran singasana adipati keling, bebek asal usule. Ya, asal usule Narko. karena ning tema "Jukute Sejarah dan Budaya." Tapi kita membangun untuk karena cuma untuk memeriahkan sementara. Karena udah berapa tahun di Kalisari itu tidak, udah lama sih, udah lama sewaktu adanya COVID, nah sekarang Alhamdulillah udah mendingan diperbolehkan untuk karnapalan. Jangan lupa like, subscribe, di channel Fajar Baik, acara gue guys, sempenting lancar, lancar, lancar. Aja sampai, kenang gangguan. Hmm, sama anak-anak ributan lah, ya. Iya, harapannya memang lancar. lancar Tapi lancar, sukses, sukses. sukses aja apa-apa ya? Aja apa-apa palingi, maka tuh balik. Waras, jadi jadi dinding taro tugas kelompoknya so, tersenyum di mangkomda tersenyum di, terus nyari rumput untuk pakan kambing, mau oh, jadi terseluruh rumput ke pakan bedos ya, yeah. soalnya udah klam juga yeah. mangkomda, kasih sering, terawatin masih pahing mangkomda, ya sampai gering, yeah, gering yeah, urus yeah. badan ya yeah, mak lumayan mangkomda kayak yeah, yeah. buang kampung, pekerja oh, keras, ya awak keluar oh. terawat lah. cek lagi untuk nyantai. Yeah. ini kita semaku nih, kue. kue. sing kok karena pal wesuk. ke ceritane gawe apa, Mang Karto? Seniman kali hari ke loh hari ke perlu diintro kasih. ceritane begini gawe apa kue? Kia ceritane gawe pangeran singgah sana pangeran Adipati Keling. Hmm. Bisa kan pangeran singasana di pagi keling Swi asal usule? Ya, asal usule karena ning tema Joghutai sejarah dan budaya Tapi kita membangun untuk karnapalan Cuma untuk memeriahkan sementara Karena udah berapa tahun di Kalisari itu tidak udah lama sih sudah lama sewaktu adanya COVID-19 Nah sekarang Alhamdulillah Sudah mendingan diperbolehkan untuk karnapalan Jadi acara karnapal sempat berhenti Sempat berhenti selama berapa tahun 3 tahun, 3 kurang 3 tahun kurang lebih, ya. lebih lah Nah kita sebagai masyarakat Kalisari Untuk memeriahkan adanya intikanan Di pesantren Asaria Kalisari jadi yang merancang Mas Karto lah semuanya. Ya pokoknya dibantu oleh cuma oleh anak buah, cuma padu-paduan, Jawa ne ka padu-paduan. Salah-salahan. salah Modal modal untuk membuat karnaval seperti modal itu untuk misaran, dana untuk membuat bentuk karnaval ini kita nomor satu dari pemuda, pemuda GSC ya nomor satu itu anggota saya sendiri. Nah, terus yang kedua dari masyarakat. Swadaya, swadaya. Kiraan berapa nominalnya kalau boleh tahu? Oh, eh, ini diperkirakan nah. hampir 2 juta, hampir 2 juta. Iya, ini bisa untuk lebih untuk bisa kurang. Ya bisa lebih lah. Ya bisa lebih lah kalau ngitung umpamanya rokok, makan ya bisa lebih, khusus-khusus bahan. Tapi nggak dipersoalkan ya iya, masalah dana. Yang untuk penting membuat, untuk keramaian, yang ikut perpartisipasi nah, memeriahkan. Iya. iya Bosko. Pesertanya kurung-kurung jumlah berapa yang membuat Karnaval? Banyak sih, lebih 10 Lebih 10 Sepuluh. Iya. Nah maka Makarto sendiri kan sering membuat seni buruk dan membuat acara Karnaval. Kalau untuk uh, orang luar desa Kalisari yang berminat untuk membuat karnafalan, Pak Karto siap menerima enggak Pak Karto? Ya Alhamdulillah yang penting kondisi saya masih sehat, masih waras, kita siap untuk berteman. Dari siap untuk Aa, uh, permintaan, saja, luar desa di daerah mana maupun daerah mana barangkali yang berminat, barangkali ada yang minat yang itu yang di Kalipasung juga udah dua kali sih. kali sih mana Pak Carlo? Itu di grup Bonek, pemuda Bonek di belakang masjid Kalipasung. Kalipasung berarti gebang ya Pak Karto Ya sebelah para kebang sih, ender, ender, sampingnya ender. Sudah dua kali pesen membuatkan acara putaran papan gaul. Iya, iya, udah dua kali. Terus hasilnya gimana, Pak Karto? Ya, Alhamdulillah, semua pemuda yang di sana, Tuan. semua badan menghargai kita sebagai orang tua yang membantu. Anak murid deh Bapak Kartok seniman desa Kalisari, kecamatan Losari, Kabupaten Serpong. Ki anak gue, Mas Karto sing paling setia arane Mas Hendrik. Gue ceritanya lagi ngukir, lagi membatik. Geresan tangannya lentur bos. motifnya gak pakai motif apa Megamendung mendung. contohnya ini gue sing apa Megamendungnya Batik Mas uh, bos, ngambil temanya Mereka Mendung. contohnya dari kain batik itu bos buat contoh tanpa dikasih sekejar dulu langsung langsung tinta digoreskan ke papan bos tinggal. apa gua masih tinggal? Biasa ini buat di atasnya itu. Oh, buat biasanya ya nah, buat amat. mempercantik lah. Ya biar jadi bagus itu. Nah, itu dibuat dari apa itu? Dari bola-bola bola anak ya yang chat.